ya, dengar. dengar. yang saya bilang ya. Ingat ya. Saya minta yang hadir di sini semuanya patuh sama prokes kalau keluar dari rumah. Tadi ini rata-rata nggak -rata bermasker. Ya kan? yang tahu bahaya COVID? Ada yang yang pernah kena COVID? Saudara? Hah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Siapa yang udah pernah kena COVID? Saudaranya ada yang terkena kena COVID? main-main COVID kenapa main masker ini? Ya. Jangan berkeliaran di atas jam 9 malam Ya. batas waktunya jam 9 malam jangan nongkrong-nongkrong, jangan berkumpul ya oh, lo ya. sini sini sini kali sini sini sini sini sini sini sini sini sini Dengar, Pak? Ada yang ini, Ada yang ini? Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. dilakukan PCR kepada anak-anak muda yang dijaring di lokasi tapen daya PRSU Sumatera Utara Adapun ini semua dilakukan untuk uh, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, dimana Kota Medan sudah memasuki level 2 dan diharapkan ke depannya bisa menurun dan memasuki level 1 sehingga kondisi Kota Medan dapat lebih baik lagi, kita berharap kondisi Medan khususnya bisa kondusif sehingga aktivitas bisa normal kembali oke okay, inilah aplikasi yang terjadi melakukan PCR dilakukan oleh Kecamatan Medan Helvetia dan dari 7 Kelurahan dibantu Puskesmas Babinsa dari Koramil 06MS dan Babin dari Polsek Medan Helvetia dibantu juga dari satu PP Kota Medan dan para kepala lingkungan guys. Masak jam. Jadi kalau dipimpin langsung oleh camat menengah RT ya. Saya sama proses di guys. Yang tidak memakai masker, dikasih masker. Hai Pak Hermantar. Bang Bong Sama Pak Lura, Danu Kuswa silakan dulu sini. pertama, masih pertama. Ya. diberikan kepada anak, anak remaja yang negatif namun tetap diberikan pembinaan berupa push up ya, semoga mereka bisa lebih mengerti dan bisa lebih mendisiplinkan diri untuk menjadi warga partisipasi meningkatkan agar stabilitas kata medan bisa pulih dan menuju yang normal guys satula yeah. pilihan PPKM level 2 telah selesai dan ini kondisinya kita kembali Mas. ya, bersama Ibu Tiar kemarin lagi melakukan perjalanan ke 42 di Langat ya di